Halo semua, kembali lagi dengan saya Chen di acara The Elite Talk. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah expert banget di dunia arsitektural. Jadi ini adalah Pak Hendra dari Mega Design. tangannya. Uh. Oke, okay. nah Pak Hendra ini kalau di dunianya di kontraktor, di arsitek dia lebih terkenal sebagai Koahen. Yeah, betul, Pak Hendra yeah. ini. Untuk Pak Hendra, kita uh, hari ini kita mengundang Pak Hendra. Kita pengen chat, pengen ngobrol. Ya, uh, ya. ya, jadi kita mulai dulu. Uh, Mega Design sebenarnya uh, apa sih bergerak di bidang apa sih? Gitu coba dikenalin. Bergerak di bidang Mega Design bergerak di bidang kontraktor. Kontraktor. Dari pembangunan sipil. Interior sampai perimeter Oke, okay. nah berarti bergerak di uh, dari mulai tanah kosong ya yeah. uh, berarti mulai. dari tanah kosong Kuahen udah mulai merancang yang menggambar dan lain itu semua oleh tim Iya oh, yeah, betul Oke okay, berarti uh, mega desain itu bukan uh, Apa ya, dia ada timnya Jadi ada dari sipil, arsitektur, prabot yeah. Sampai interior, interior design, yeah. oke okay. Nah kalau untuk berdirinya, Omega Design itu berdirinya uh, di tahun berapa ya? Mulai aktif berdirinya mulai tahun 2017 Oke, okay, 2017 Nah, uh, kemarin kita bincang-bincang ya 2017, Ko udah mulai berdiri dan waktu itu pesan kacanya itu ke elit itu di Achen Waktu itu Achen masih sales ya, Ko ya, ya, ya. Oke, okay. nah sekarang berarti Ko masih ya tetap berhubungan yeah. dengan elit ya, yeah, di, di kaca Oke, okay, misalnya di elit okay. urusan kaca sama elit urusan kaca sama elit yeah. oke okay. ingat kaca ingat elit yeah, so <laughs> oke okay. uh, kita coba cerita suka dukanya di dunia kontraktor sebenarnya apa sih gitu ya mungkin hampir sama sih suka dukanya yeah. <laughs> coba dari uh, koahen kita coba uh, talahah dari koahen biasanya suka dukanya apa aja dari uh, ini dunia kontraktor <laughs> Kalau sukanya ya semua berjalan lancar Berjalan lancar Apa yang kita inginkan semua terjadi Oh gitu ya Nah dukanya ya ada yang kita inginkan kemana tidak sesuai yang kita harapkan Oh iya benar-benar ya, benar. Mulai It's... dari mulai dari keterlambatan material. Oke, ya, ya, ya, benar, benar, benar. Itu sih yang kendala ya, yang selalu dihadapin ya. seorang ini kontraktor maupun arsitek. Maunya hasil yang digambar itu benar-benar terjadi di kenyataan, ya, ya, tetapi ada beberapa hal mungkin uh, owner yang tiba-tiba berubah pikiran ya, benar, ataupun benar. material yang susah didapat sehingga benar, jadinya benar. beda. Itu ya dukanya ya, benar, benar, benar. Itu juga sih rata-rata duka, duka seorang ini sih kalau ya, sukanya Berarti ya, udah. Hasilnya dapat gitu ya? Apa yeah. yang kita mau dapat. Nah, untuk sekarang, desain-desain yeah. uh, yeah. kalau kuahan itu lebih identik ke desain klasik, kah, atau minimalis, atau sekarang ngetrendnya apa sih? Gitu, kalau nah, soal desain, kita ikuti selera owner. Oh, selera owner, oh, yeah. kebanyakan untuk sekarang orang lebih suka yang gimana? Untuk sekarang ini desain klasik modern Oh klasik modern, oke yeah. Oke okay. okay, masih klasik modern yeah. ya Berarti uh, kalau untuk Kohen lebih ke menanyakan seleranya owner Baru digambarkan yeah, oleh betul. tim arsiteknya Kira-kira selama ini terjadi proyek nih yang yang, hadap, yang, yang dihadapi ada tukang bangunan, tukang perabot, kemudian ada tukang kaca. Jadi kira-kira apa sih kendala yang paling ini sih paling uh, susah yang pernah ini pernah Koko alami? Yang susah ya masalah penyampaian. Penyampaian. Iya. yang kita sampaikan a yang dimaksud, B nah ini masalah penyampaian nah selama kalau uh, dengan elit sendiri pernah nggak komunikasinya kemis gitu enggak. kayak dengan elit aman aman aman ya, ya aman, aman aman jadi uh, sebenarnya memang lebih bagus sih kalau ada konsultasi sebelum iya, sebelum memesan benar ya aku ya oke nah uh, kita bahas nih kok soal uh, bangunan bangunan itu memang Gak dipungkiri pasti berhubungan dengan kaca, yeah. baik itu kaca yang bening untuk sekat ruangan ataupun jendela, juga kaca cermin. Kalau untuk kohen, kira-kira kaca cermin itu penting gak sih di dalam satu rumah? Sangat penting, sangat penting. Yeah. Oke, okay, sangat penting. Kira-kira uh, peran si cermin ini apa aja sih selain untuk uh, berkaca? gitu kok. Oh. Kaca itu identik dengan kemewahan. Kemewahan. Oke. Okay. Jadi kalau di Mega Design menurut mereka kaca itu identik dengan kemewahan. Ya, Jadi kalau uh, kalau rumah yang kokotangannya rata-rata gede-gede ya kayaknya ya. Besar-besar <laughs> ya. Jadi kalau ditambah lagi kaca cermin nampaknya ya, memperluas. Makin banyak cermin makin mewah. Oke, okay, berarti lebih kemewahan gitu ya. Juga, ya. Oke, okay. mungkin kita ngomong soal cermin nih yeah, Iya Koko selama ini juga banyak pesan cermin ya Untuk koyak-koyak yeah. Koko Gimana kalau enggak kita langsung aja challenge Kho Ahen kan sering pakai cermin nih Jadi sebenarnya dia bisa enggak motong cermin? Oke, okay, kita coba challenge ya Oke okay. kita sudah di lokasi cutting dengan Koahen. jadi saya juga sediakan satu tim cutting kita untuk memperagakan sekali kemudian kita challenge Koahen untuk mengikuti caranya untuk memotong kaca di depan kita sudah ada uh, sedia kacanya kita langsung aja ya Challenge-nya tadi kan udah lewat nih yeah. Jadi kita masuk ke sesi this or that Koko pilih yang mana? Oke okay. okay. Kita masuk ya, pertanyaan nomor satu Handle project dalam kota atau luar kota? Dalam kota Dalam kota, oke okay. Klasik desain atau modern style? Modern style Modern style Kerjaan project dari awal dari awal. Dari awal. Oh. Rumah atau apartemen? Rumah. Rumah. Oke, okay, terjawab. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akhiri tukso kita hari ini dengan kohendra Hendra. Uh, terima kasih udah mau meluangkan waktunya kohendra Nah, bagi teman-teman yang pengen kepoin Instagramnya kohendra Hendra, silahkan uh, cek di deskripsi di bawah ini. Oke? Okay? Thank you. See you. rasanya asik lah asik menegangkan susah nggak susah nggak kok susah susah gampang tapi tadi berhasil ya iya enggak